Ini, ini syakun, guys. Iya, yeah. yeah, kita dapat telur kan guys. ada telur, guys, guys. Wih, <lossi> cari lagi guys, kes. cari bawa, lagi. Guys. Oh ini ternyata guys, udah ada jadi makan guys. Bikin biawak kurasi kan. Pagi-pagi dulu wih, guys cari, ada lagi set. Guys, wih, Satu, wih. guys. Satu guys, mantap. Ada dua guys, wih, wih, wih. ada lagi guys, guys, guys, guys, wih. Wah sekali guys, wih, berapa tiga guys, wih. Vive sangat sangat baik cari lagi, cari lagi, mana tahu ada di bawah ini nyong wih, ini lagi guys, guys. ini lagi guys, wih wih banyak guys makan guys, rezeki anak soleh guys jadi kita mana kita buat ini guys yuk kita pergi dulu ke darat teman-teman, kita dapat banyak teman ada empat wih. telur guys atas air okay. ada empat telur guys oke <laughs> maaf, oh iya Perak lagi guys, pepaya boy, uh ada pepaya guys, kayak ini, wow nice, nice tumicu, pencuri, <laughs> pencuri apa dulu kami ini guys, bisa guys, baru saja, baru saja tertonteng, ah pagi-pagi ini kami guys mau curi dulu guys, curi pepaya. <laughs> Ada orangnya guys. Pelapai. Anina buru-buru sih, dah dong. Sudah oh. udah. Oh ternyata guys. Guys sangat sulit guys. Aduh guys. Aduh guys. Kita lagi guys. Wah oh. wait wait wait wait. Oh. Berhasil guys. Oke okay, berhasil guys. Satu lagi guys. Manpis. Kita dapat dua guys. Uh, Maya. Makanan lagi ya. Topis ya dan pepaya, oke, okay. oh ada Christ. ada telur, ada pepaya, oh, enak oh, ini guys, inilah makan perkampungan Aduh, ya, hidup seperti ini, ayo guys, saksikan terus guys perjalanan kami okay. guys, dua pepaya, biaya online, hai. Oke okay guys, kita ikuti terus Perjalanan kita guys Tetap semangat Dan jangan pernah menyerah Bakar-bakar disini -bakar guys Pakai lumpur mati Lumpur putihmu harum nih nih kita masuk uh. 6 meter nih iya guys jalannya sangat apa guys semak semak banyak duri masuk enak enak, enak. Uh. banyak duri ya guys kami setia hati di sini guys kita nggak tahu entah ada ularnya entah apa tapi tidak tahu ini juga nih mu banyak duri-duri, guys. Aduh. Aduh. Mau kena tusukan kaki, coy. Aduh. Eh, sini, guys, guys. Kita jumpa pangaragat tua ces. dia. Ke atas sekarang. Coba video. Aduh, udah naik dia, naik benar. Udah. Hah? Udah. Langsung Oke okay guys, ini akan membuat untuk membakar ini guys ya. Jangan geling-geling banu nih. Malih untukku ya. Bisa lah. Bisa lah. Murid salahmu. Bisa. Pertama-tama guys, kita ambil dia seperti tanah lumpur. Nah, kalau keras dia enggak bisa, guys. Nah, dia seperti ini, guys. Ya kan? Hmm. Kita taruh di ke sini, guys. Di mana? dong. Silamu, Ma. Pak Ferdinand. Hai. Oke guys. Nah, daun-daun saat ini. Ah, dia seperti telur asin, guys. Nah, kita tutup dia, guys. apa Ah, nah, Beginilah. Oh. nah. Oh, kopi. Ah, so nombok kopi, enggak mana kita pas kami tadi jalan dari sana ya? Yelah, aku tengoknya itu pasti becerot tiap pagi tukir. sambil oh, ngambil bapak? bantu ada bebek yang kecil-kecil di rumah aku taruh hmm. enggak mau menggudang itu pelet lah Pak. Kita ampur juga. Hmm. Siau semalam rotaris sudah mau masuk sini ya. Bebek belum keluar sudah masuk si raja merah. Tamang ludai ini. Mungkin si bete-bete kurang putar itu. Mungkin lah orang beternak itu kan. Heeh. Hmm. Kan rotarnya sekali dua. Dua punya dia. Iya. Sekali jalan. Itu punya pensi junta ini. Padahal masih 40 hari Masih sulung Kita udah mau kerja Padahal katanya 3 bulan 3 bulan kan 90 hari Kalau makan lagi orang Gimana mau bikin bulan empatnya pak Pak tengoklah hasil panen sekarang agak itu mau dikejar masak ya Oke pool pool guys.